Toni Kroos beri sinyal pensiun, Real Madrid buru Jude Bellingham di musim panas 2023. Real Madrid telah mengidentifikasi target prioritas mereka untuk dua jendela musim panas mendatang. Menurut diario AS, Real Madrid ingin membangun skuad masa depan, di mana Erling Haaland dan Jude Bellingham dianggap sebagai prioritas utama mereka. Beberapa pemain akan meninggalkan Real Madrid dari 2023 hingga 2024. Toni Cross belum menunjukkan tanda-tanda memperpanjang kontraknya. Adapun Dani Sebalos, Mariano Dias kemungkinan besar tak akan melanjutkan masa baktinya mengingat kontrak mereka berakhir tahun depan. Dalam kasus Haaland, Real Madrid memiliki rencana langsung untuk melakukan intervensi pada tahun 2024 ketika klausul pelepasan senilai 200 juta euro akan diaktifkan. Meskipun angka 200 juta euro terbilang tinggi, Madrid percaya bahwa striker tersebut layak untuk dibayar karena potensinya tak terbatas. Haaland mulai menemukan kesuksesan besar di Liga Premier sejauh ini. Pemain 23 tahun itu sudah membukukan 17 gol dan 13 asis dalam 11 pertandingan. Sementara Bellingham memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya dengan Borussia Dortmund sebesar 150 juta euro. Los Blancos dipercaya bisa menegosiasikan harga sang pemain apabila Toni Kroos memang tak lagi bertahan. Bellingham ingin direkrut Madrid saat musim panas tahun 2023. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Bellingham ingin pindah ke Santiago Bernabeu. Menurut jurnalis George C. Picon di Bernabeu Digital, Bellingham tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid musim panas mendatang. Karena dia melihat kepindahan itu sebagai langkah ideal dalam karirnya. Real Madrid juga berencana untuk membuka pembicaraan serius dengan Dortmund untuk penandatanganan sang gelandang tahun depan. Real Madrid ingin lepas Eden Hazard Januari mendatang Real Madrid dilaporkan bekerja untuk melepas Eden Hazard selama jendela transfer Januari. Pemain berusia 31 tahun itu tetap bersama Los Blancos selama musim panas meskipun dikaitkan dengan pintu keluar. Tetapi ia kembali menemukan kesulitan untuk membuat tanda untuk tim Carlo Ancelotti musim ini. Hazard hanya berhasil mencetak satu gol dan satu asis dalam 6 penampilan di semua kompetisi, sementara ia hanya bermain selama 98 menit di La Liga musim ini. Pemain Internasional Belgia telah tampil dalam dua pertandingan terakhir Liga Champions Real Madrid melawan Shakhtar Donetsk dan RB Leipzig. Tetapi, ia tidak bermain satu menit pun di Liga sejak 11 September. Hazard akan segera memasuki 18 bulan terakhir kontraknya di Bernabeu, dan kembali muncul spekulasi seputar masa depannya selama beberapa minggu terakhir. Menurut Todovis yes, Real Madrid ingin melepas Hazard pada Januari, dengan kemungkinan peminjaman jika mereka tidak dapat menemukan pembeli untuk penyerang di tengah musim. Laporan tersebut mengklaim bahwa Newcastle United mengawasi dengan cermat situasi tersebut, dengan Gemekby sekarang memiliki kekuatan finansial untuk bersaing mendapatkan nama-nama terkenal setelah pengambil alihan mereka. Sementara itu, dapat dipahami bahwa Chelsea terus memantau situasi dengan The Blues tertarik untuk menjajaki kemungkinan merekrut kembali mantan pemain mereka. Pemain Belgia itu mengalami kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya untuk Real Madrid, meski hanya mencetak 7 gol dan 11 asis dalam 72 penampilan untuk juara Spanyol dan Eropa itu. Bongkar sifat Federico Valverde, Toni Kroos, dia pendiam dan rendah hati. Valverde bergabung dengan Real Madrid dari RM Castilla pada tahun 2018 silam. Pemain asal Uruguay itu pun kini telah menjadi salah satu andalan bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti. Sejauh ini, Valverde pun telah dipercaya untuk membela Real Madrid pada 16 pertandingan di semua kompetisi. Hasilnya, dirinya pun telah berhasil mengumpulkan 7 gol serta dua asis pada musim ini. Baru-baru ini, Cross pun mengingat kembali pertemuan mereka di Real Madrid pada 2018 silam. Saat itu mantan pemain timnas Jerman itu diminta untuk membantu Valverde beradaptasi di Real Madrid. Saya ingat dia bersama kami untuk pertama kalinya selama tur pramusim 18 hingga 19 kami di Amerika Serikat. Ungkap Toni Kroos dilansir dari Sportskida Jumat 28 Oktober 2022. Fisioterapis kami meminta saya untuk menjaganya sedikit karena dia mengatakan bahwa saya adalah idolanya. Ibu pemain berusia 32 tahun itu Sejak saat itu, Cross pun mengaku kagum dengan sikap yang ditunjukkan oleh Valverde untuk terus mengembangkan dirinya. Cross menilai bahwa Valverde memiliki sifat rendah hati sebagai seorang pesepak bola. Saya langsung menyadari bahwa dia adalah orang yang baik, sangat pendiam dan rendah hati, pungkasnya Siapa sangka sosok pendiam dan rendah hati itu kini jadi salah satu tulang punggung Real Madrid. Valverde menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa bawa Real Madrid juara Liga Spanyol dan Liga Champions. Vinicius Junior ingin bantu Karim Benzema cetak lebih banyak gol. Vinicius Junior ingin membantu Karim Benzema untuk bisa mencetak banyak gol, seperti musim kemarin bagi Real Madrid. Performa Vinicius di awal bergabung dengan Real Madrid sebenarnya tak begitu baik. Ia sempat mengalami masa-masa sulit bersama skuad El Real dalam dua musim terakhir. Tak hanya itu, ia sempat dituduh sengaja bermain buruk oleh Karim Benzema untuk membuat Madrid keok. Namun, saat ini, hubungan kedua pemain sudah membaik dan keduanya menjadi mesin gol Los Blancos. Vinicius sendiri dirinya sangat senang saat ini bisa bermain bersama Benzema. Dia mengakui apabila bermain dengan sosok berusia 34 tahun tersebut, membuatnya banyak mendapatkan ilmu yang berguna. Karim mengajari saya banyak hal setiap harinya dan saya melakukan semuanya supaya saya bisa membantunya mencetak banyak gol seperti musim kemarin. Ia adalah oleh yang selalu membantu saya dan saya membalasnya dengan mencoba membantunya bermain lebih hebat di lapangan. Ujar Vinicius dilansir dari Gol Internasional.